Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat selalu Dan jika untuk kita semua Ketemu lagi bersama Maman Black Yang akan berburu Tugu Garuda Pancasila Di Desa Orang Gantung kali ini ya Saya berada di depan SD Tepatnya SD Negeri 02 Orang Gantung kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Ini dia penampakannya. Kalau dilihat dari bangunannya sih kekinian ini, cuman sudah agak tidak terawat walaupun berada di lingkungan SD yang cukup aktif. banyak huruf-huruf yang hilang tidak lengkap ketuhanan yang maha esa masih lengkap sila keduanya sudah ada yang hilang untuk burung garudanya posisi kepala tidak terlalu ke kanan mulehnya ya dan saya rasa cukup sekian untuk review video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat dan selalu rejeki lancar untuk kita semua